Analisa GBPUS di tanggal 27 Januari tahun 2022, tren pergerakan GBPUS berada dalam tren bearish dan berpotensi melanjutkan penurunannya ke sekitar area 1.34200, cermati pergerakan GBPUS di jika terus bertahan di bawah area 1.34750, karena ada potensi GBPUS dikembali bergerak turun ke sekitar area 1.34200, sebaliknya, Waspadai pergerakan GBPUSD jika berhasil menembus ke atas area 1.34750 karena ada potensi GBPUSD berbalik bergerak naik ke sekitar area 1.35119. Sekian analisa forex untuk tanggal 27 Januari tahun 2022. Untuk konsultasi gratis mengenai posisi trading forex Anda, silakan hubungi 081212983